Makan buaya kok, huh? ya, kok bangga? Aku makan mie. Markona. Makan buaya kok bangga? Aku makan mie Marcona. Makan buaya kok bangga? Ih anak ini, aku lagi <laughs> makan mie Marcona. Emangnya kau makan biawa? Ya, iyalah. Hah? Iya? Kau makan biawa? Apanya yang kau makan? Makan hati. kau <laughs> ah, makan hatinya? Waduh, ngeri juga kok ya. Ah, bangui, emang Ah, mending aku makan mie aja lah daripada makan hati biawak macam kau tadi termau <tuh> kali ini nggak naik gula darahku Marcona, aduh, bisa terpepet cepet lah enak makan mie. <tuh> Hujannya awet ya? Hah? Ah, namanya musim hujan ya awet lah nikmatin aja hujan itu berkah Marcona ya. Uh, yang penting jangan hujan. Deras aja lah, banjir nanti ya. Kok masih hujannya rinci-rinci awen Eh Nggak apa-apa, nikmatin aja ya. Tuh, hujan kan? Tapi kok nggak ada petir? <tid> <tid> <tid> <tid> kok minta petir pula lah, kok Margona? Dan syukur-syukur dikasih hujan, minta kau petir. Uh, nanti disambar gigi, kau kawat kau itu sama petir. Aduh, kau yang repot Aduh, Markona, ya bagus lah, kok nggak ada petirnya. Gimana, kau ini? Ah, udah pulang sana, pelan-pelan. Harus -pelan, jatuh, di licin itu hujan, soalnya Ya. Kau kenapa lari, lari, Markona? Tadi aku ketemu mantan. Terus, kalau ketemu mantan, kenapa rupanya? Pacarnya jelek. Mantan pacarmu pacarnya jelek. Oh, kasihan kali ya mantan pacar kau itu ya, punya pacar jelek-jelek ya. Aduh, Markona, Markona, ada cermin di rumah? udah pakai ya ha, ha. biar sadar ya Marcona ya oke okay. buat editor jedak jeduk gue juga cantik nih ha? cantik apanya cantik dari Hongkong tuh Marcona simbah aja nggak kan ngakuin kok cantik dari Hongkong lagi katanya Wah jauh juga kok ya dari Hongkong eh jedak queen gue juga dong <tuh> ini mau minta diedit jedak jeduk si Markona <tuh> bah Minta edit tuh tuh. Susah mengeditnya kalau wajahnya seperti itu. Aduh, Mbak, pogar kali kau ngomong. Agak direm-rem lah Mbak. Nanti ngancem pula dia nanti. Kalau enggak? Lama, ngancem pula dia. Kan, Mbak, betulku bilang ngancem dia. Kalau enggak kenapa rupanya? Guling-guling di kejurang. Nah, kalau itu agus setuju, kau guling-guling kejuran, memang cocok untuk kau di situ, ya kan bang? Lebih cocok lagi kalau kalian berdua guling-guling kejuran. <acordo mean> <tangan> <UU> dalam aku berkelana. <S Mexican> bodoh amat kau. Ada yang tahu? Aku juga gak tahu Kemana aku pergi huh? Aku juga bingung Jangan kau tanya sama aku Gunung tinggi Kangku daki Gunung tinggi Jangan kau daki Nanti kau jatuh ke debam, Ke bawah lagi huh? Tak peduli. Ah! <laughs> Ayo <ma> <laughs> <hujui> Eh kenapa kau kelar lari? Takut kah takut huh? <hujuh> Ah si Marcona, gak usah lebih kali kau bilang takutnya. Santai aja. Takut kenapa kau? Alamak, ada buaya. Kau bilang, di mana Pak? Kau ada buaya? Ah, kau ini udah tenang aja kau. Ini pawang buaya. Silo, betul ceri buaya. Mana ya? Aku pun nampak buaya. Takut aku. Terlulut, terlulut. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku bisa bicara sama Markona? Saya sendiri. Sendiri. Iya. Ci, Markona sendiri jomblo ya. Aduh buset, repet tete <laughs>